Hai, salam, hai, hai, hai. salam bisa, <laughs> salam. Oh. salam. Okay. Jadi kalau bahasa cowoknya apa, mak? Aku seneng kowe, aku resik kowe mak. One, two, three, two. Come, on. come on. Come on, Assalamualaikum, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo kawan. Wabarakatuh ketemu lagi di channel Tin film kali ini aku lagi ada di rumah bersama dengan ibu dan emakku tercinta oke okay. uh, dan hari ini aku mau ngajak emakku untuk belajar bahasa dari berbagai negara ya jadi kalau misal contohnya misal emak ini kalau dalam bahasa Jawanya sih panggilan untuk uh, ibu mother emoni dari uh, korea mak jadi gitu nah kita nanti, Mak, mau belajar bahasa beberapa kata. Jadi kita ganti dengan bahasa dari negara lainnya, ya. Ngomong-ngomong, Mak, uh, dunia ini kan banyak sekali negara-negara, Mak, ya, selain Indonesia, ya. Jadi negara apa aja sih yang Mak tahu ini? Malaysia. Malaysia. Turki. Turki. Jepang. Jepang. Mesara. Bahasa oh, Arab. Arab. Arab. <laughs> Terus. London nggak ada, oke cukup. Uh, mak pernah sana nggak dan? Oh enggak pernah sama sekali, nggak pernah mak. Mm, enggak sayang sekali. Kalau ada yang ngajak ya mau, <tuk> mau mau mau. <laughs> aku sendiri juga belum mak. <laughs> oke okay, nanti uh, rencana ke depan mak ya kita keliling dunia. <laughs> ya, Insyaallah. Amin amin. amin, amin. Oke okay, kan? Uh, ini kan emak aku kan tinggal di desa ya apalagi dengan bahasa Jawa itu yang terkenal dengan bahasa yang sangat medoknya gitu ya dan gimana sih nanti kalau kita ganti beberapa kata dengan berbagai bahasa negara ini nah oke okay, kita lanjut aja ya kawan ya aku ambil kata pertama ucapan terima kasih ya dan aku akan meminta maku mengucapkan kata terima kasih dengan berbagai negara Negara pertama yang aku ambil contohnya yaitu dari negara Inggris nah, ucapannya terima kasih dalam bahasa Inggris seperti ini Dan untuk mama aku sendiri gimana sih mengucapkannya Kita lihat aja ya Oke okay. thank you Thank you Thank you Ya yeah. Send, Send you Thank you Thank you Thank you Thank you, thank you gitu ya, kasih aplaus. Oke, okay, belajar dikit okay, belajar digigit. gak mengenal usia. Oke. Okay. Terima kasih dalam bahasa Prancis. Merci. Merci. Oke. Okay. Good. Good. Good. Good. Oke. Good. Oke. Good. Negara selanjutnya yaitu gimana sih pengucapan terima kasih di negara Jepang? Arikatu. Oke, okay, good. Uh. <laughs> Lanjut lagi ke negara Spanyol. Bagaimana ucapan terima kasih dalam bahasa Spanyol versinya Mama aku? Kita lihat ya. Gracias. Gimana? Gracias. Gracias. Enggak ada n-nya nih. Gracias. Gracias. Gracias. Lanjut ke negara Korea ya. Korea ucapan terima kasihnya versi Mamagu bagaimana? Gutbeomo. Kamsa hamida. Oke. Okay. Jadi di Korea itu ada ucapan misalnya ya ada formal dan informalnya. Uh, Jadi ada Umau dan Kamsha Hamida. Oke. Okay. Lanjut lagi ke negara Arab uh, dan bahasa Arabnya versi Mama aku. Sukran lag. <laughs> Gimana? Sukran lag. Yeah. Sukran lag. Sukran lag. Oh. Sukran lag. Sukran lag. Sukran. Oiya Iya. Sukran. Panik lagi ucapan terima kasih dalam bahasa Cina. Versinya mama aku. Ini dia. Sisi. Gimana? Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Persegi, jadi Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Lanjut ucapan terima kasih ke dalam bahasa Turki dan versinya Mama aku. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ya teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oke. Ender. Lanjut ucapan terima kasih ke bahasa Jerman. Danke, danke, oke, okay. good job, danke, good job. Oke, okay, lanjut kawan, ucapan terima kasih dalam bahasa Belanda dan versinya mama aku seperti ini. Yang jiwil, dan jewel, dan dan bukan di jewel-jewel, di jewel, di jewel. Chen Chiwel, Chen Chiwel, Chen oke, oke. Bahasa negara terakhir yaitu Dari India kawan ya Dan versinya mama aku Dan jawat Dan Sevet syukria Dan jawat syukria Jadi ada yang mengucapkan dan jawat dan, dan juga ada bilang uh, syukriya, gitu Kawan ini tadi ucapan terima kasih Dengan bahasa berbagai Negara di belahan dunia Dan aku lanjut satu kata lagi yaitu Dalam bahasa Indonesia nya Aku cinta kamu jadi kalau bahasa cowoknya apa, Mak? Aku seneng kowe. <laughs> aku tresno kowe, Mak. Oh iya, aku tresno kowe. Dan bagaimana kita akan merubah kata Aku cita kamu dengan uh, bahasa berbagai negara, ya? Aku cita kamu dalam bahasa Inggris seperti ini. Dan bagaimana sih pelafalan versinya Mama aku, oke? Okay? I love you. Kamu. aku cinta kamu oh iya aku cinta kamu oke okay, i love you i love you oh, kakak wah, wah, wah, wah. cinta kamu dalam bahasa ini i love you i love you, I love you mama i love you too oh, oke okay, aku cinta kamu ke bahasa belanda seperti ini ya dan versi Mama aku, at home fancy, at fanci fancy, ex how fancy, ex how fancy, fancy, okay. oke. I bahasa Prancis aku cinta kamu dan versinya Mama, jet time, jet time. Kalau bahasa Prakisnya itu C T Aku cita kamu ke versi bahasa Jepang dan versinya Mama aku seperti apa ya? Oke kita lihat kita lihat ya ya <Sari> nah, ya ya Ice Seteru gimana? Ice Seteru Ice Seteru Ice Seteru Ice Seteru Ice Seteru Ice Seteru Oke lanjut lagi ke negara bahasa Korea, ya? bagaimana bahasa Korea? Aku cinta kamu, jadi dan pelafalan versi Mama seperti ini. Oke, okay. saranghae saranghae sarang saranghae saranghae sarang sarang <tik> <tik> <tik> <tik> jadi kalau hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, dan sarangyu, jadi kalau... Sarangi Iya, gini, Mak Sarangi Sarangi Sarangi Sarangi Oke okay, lanjut Aku cita kamu dalam bahasa Spanyol ya Ya. Dem Amo Dem Amo, Dem, amo. De Amo De Amo De Amo? <laughs> Apa ya jadi <Hampshire> Tiamu oh <t Murat> <Just called> <Virata> Tiamu Tiamu Tiamu ya, aku Tiamu aku cinta Tiamu. kamu Tiamu Tiamu aku cinta kamu oke okay, lanjut lagi ke dalam bahasa Arab aku cinta kamu dan pelafalan versinya mama aku dengan ini hubi buka hubi buk apa hubi buk hubi buka hubi ini ada dua versi ya kawan jadi ada pengungkapan cinta kalau cowok ke cewek cewek ke cowok itu ternyata beda kalau cowok ke cewek itu uhip uh, buka jadi kalau ceweknya yang ngungkapin itu uhip uh, uh, bu nah, jadi seperti itu kawan ya oke lanjut lagi ke negara jerman aku cinta kamu dan bagaimana versi pelafalan dari mama aku kita lihat ik libe dik ik libe dik ik dik oke good good good. lanjut ke negara cina kawannya aku cita kamu dan versinya mamaku. bagaimana pelafalannya kita lihat, oke oke wu aini Lagi. aini wu aini Sip, sip. wu aini dalam Cina, oh jadi, oh iya, uh, oh. yeah. oke, okay, lanjut lagi ke negara Turki untuk aku cinta kamu. Bagaimana dengan versinya, Mama? Seni, sepier, <laughs> seni, sepier, room, okay. seni, sepier, good good, dari negara India kita coba setnya mama, aku cinta kamu Hantum He Ver Hartum He Hantum He Piyarkarte He aku biasanya juga pakai Google Translate biasanya kenal Google juga apa itu? tadi ya, aku dan mama lagi Belajar dari dengan berbagai negara. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dadah. Kawan, sarang yul.